Proses di Elixir merupakan salah satu konsep yang sangat penting. Konsep fundamental yang harus dikuasai jika kita ingin mendalami konkurrensi di Elixir dan juga Erlang. Proses di Elixir dan Erlang VM bukanlah seperti thread yang cukup berat dan membuat thread baru itu cukup mahal harganya, yang memakan sumber daya yang sangat banyak. Sedangkan proses itu sangat ringan atau lightweight dan terisolir satu dengan yang lain, tidak saling berbagi informasi, dan juga berbeda halnya dengan proses yang ada di sistem operasi. Nah, dengan memahami proses, kita juga sekaligus dapat dengan lebih mudah memahami konsep aktor model di dunia konkurrensi yang digunakan oleh Elixir dan Erlang VM. Aktor itu sendiri adalah sebuah proses dialeksir. Setiap proses mengerjakan sebuah tugas spesifik. Untuk memerintahkan sebuah proses, kita bisa lakukan dengan cara mengirim pesan atau message passing. Proses dapat membalas dan mengirimkan kembali pesan tersebut kepada si proses pengirim. Dan masing-masing proses berdiri sendiri dan tidak saling mengetahui informasi proses lainnya. Untuk membuat sebuah aplikasi yang sifatnya concurrent kita harus menjalankan proses lebih dari satu di elixir, hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan fungsi yang namanya adalah spawn dan ketika kita melakukan spawn, aplikasi kita akan memiliki dua proses yang berjalan bersamaan kita bisa memanggil fungsi spawn dengan menyertakan sebuah parameter yaitu fungsi anonymous di sini kita bisa buat inline function anonymous seperti ini. Kita bisa melakukan apapun di sini. Dan spawn ini akan return sebuah nilai yang namanya PID atau process ID. Ini adalah identifikasi proses yang sifatnya unik untuk setiap proses. Dan kita bisa menyimpan process ID ini ke sebuah variabel Misalkan saja kita namakan PID. Dan ketika proses menyelesaikan tugasnya, maka dia akan menghilang dari sistem. Contohnya seperti ini, dia akan mencetak halo, dan kemudian PID dengan ID 0.110.0 itu sudah tidak ada lagi di sistem. Kita bisa cek dengan cara process.alive apakah sebuah PID masih hidup atau sudah tidak ada. Dia akan return false artinya prosesnya sudah tidak tersedia lagi. Dan untuk berkirim pesan antar satu proses dengan proses yang lain kita bisa menggunakan sintaks send yang membutuhkan sebuah parameter yaitu PID tujuannya alamat tujuannya atau proses ID tujuan dan kemudian pesannya yang mau dikirimkan di sini apa. Akan tetapi kita harus membuat atau menghidupkan atau spawn dua proses terlebih dahulu. Proses pertama adalah yang mengirimkan, proses kedua adalah yang menerima. Berhubung sekarang kita sedang berada di sesi IEX yang adalah sebuah proses juga, kita bisa menggunakan proses ID dari IEX untuk mengirimkan ke diri sendiri. Nah, untuk mendapatkan PID dari IEX atau diri sendiri, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya self di sini dengan PID. 0.106 dan kita bisa kirimkan pesan ke diri kita sendiri dengan send self dan kita kasih pesannya adalah yang mau kita kirimkan bentuknya bisa apa saja, bisa halo ataupun biasanya bentuknya adalah tuple, misalkan di sini hello dan nama, seseorang setiap proses memiliki mailbox atau kotak surat, di mana tempat kita bisa mendapatkan pesan yang dikirimkan oleh proses-proses, baik proses diri kita sendiri atau proses yang lain. Nah, BIX ada sebuah fungsi yang bisa kita jalankan, yaitu namanya flush, untuk melihat isi dari mailbox. IIX e, proses itu sendiri yang isinya adalah "hello" karena "hello" adalah sebuah. Tom dan kana adalah sebuah string yang dibungkus ke dalam sebuah tuple. Dan ketika kita cek lagi, maka mailboxnya sudah menjadi kosong karena yang, yang tadi sudah dikirimkan sudah kita baca. Untuk menerima pesan, sebuah proses harus mengandung blok kode receive sehingga kita bisa mencocokkan pola yang dikirimkan dengan pola yang diterima. Dalam hal ini polanya adalah tuple dengan atom di parameter pertama dan nama di parameter kedua. Dan untuk mendemokan proses yang dapat menerima pesan secara terus-menerus, kita akan membuat sebuah project elixir baru dengan menggunakan mix new learn process. Di sebuah file slashlib slashlearnprocess.ex ini adalah kita anggap sebagai proses yang pertama yang akan mengirimkan pesan ke proses yang kedua. Kita buat dulu dan kita bungkus ke dalam sebuah fungsi menggunakan fungsi hello ini aja Nah untuk mengirimkan pesan ke proses kita harus memastikan proses tersebut uh, hidup terlebih dahulu dengan spawn. Spawn di sini, selain bisa menggunakan anonymous function seperti tadi, kita juga bisa menggunakan pemanggilan dengan pemanggilan modul dan juga diikuti dengan fungsinya. Di sini, saya memiliki, sudah mempersiapkan sebuah modul dengan nama greeting, yang nantinya di sini akan ada sebuah fungsi start, yang adalah fungsi yang mau kita receive dan kita looping. Di sini kita berikan nama modulnya adalah greeting dan fungsi yang akan dipanggil adalah start. Dan start ini tidak membutuhkan parameter apapun sehingga kita bisa menambahkan list kosong. Dan ketika greeting yang sudah kita spawn kita bisa mendapatkan PID dari greeting tersebut kita simpan ke dalam sebuah variabel dengan nama apapun dan kemudian kita bisa sudah bisa mulai mengirimkan pesan ke grid PID ini karena kita sudah mendapatkan PID tujuan yaitu grid PID. Dan pesannya kita akan menggunakan yang sama hello. Dan kita kirim sekali lagi yaitu bye. Kita menuju ke modul greeting dan di modul greeting kita seperti tadi kita menggunakan receive receive block dan kita tambahkan pola-pola yang ingin kita terima yaitu hello dan name sama seperti yang kita contohkan di IX tadi kita langsung put S saja dan yang kedua adalah buy tanpa name yang akan kita tulis yaitu sampai jumpa lagi dan sekarang kita save semuanya dan kita akan mencobanya di iax lagi dengan session yaitu mix sehingga kita berada di iax project dan sekarang kita bisa mengeksekusi modul proses dan function hello dan dia sudah mendapatkan halokana. Dan kemudian dia akan return by. By di sini tidak melakukan print apapun padahal tadi kita sudah ayo put s di baris keenam ini. Sedangkan tapel atom by ini adalah apapun yang di -return. Kita lihat di sini. Jadi di elixir setiap sebuah fungsi akhir dari baris terakhir dari sebuah fungsi itulah yang diritan, maka dia akan meritan ini dari sini, baris ke-6 ini. Nah, di sini terlihat sepertinya proses kedua hanya menerima pengiriman pesan satu kali yaitu di hello kana. Misalkan kita buat ini menjadi terbalik, jadi kita send by dulu baru send hello. Yang terjadi adalah Tarik kompak dulu, dan kita panggil lagi "hello". Maka yang dikirimkan atau pesan yang diterima hanyalah sampai jumpa lagi, sedangkan, sedangkan halo karena tidak di-print. Jadi, yang terjadi adalah ketika si proses kedua, ya, yang adalah greeting ini menerima sebuah perintah, yaitu buy ataupun "hello" atau apapun, kemudian prosesnya akan mati atau berhenti, dan agar dia dapat terus menerima pesan dan terus. Menunggu ketika pesannya tidak diterima, kita bisa melakukan looping forever dengan misalkan untuk "hello". Ketika kita selesai mengirimkan "hello", kita bisa mengirimkan "hello" berkali-kali sampai kita mengirimkan "bye". Jadi, di sini kita bisa panggil kembali fungsi start ini di sini seperti ini. Jadi, ketika kita menggunakan pattern "hello", dia akan looping lagi ke start ini untuk menunggu perintah-perintah atau pesan-pesan berikutnya sekarang kalau kita recompile kita jalankan learn proses untuk buy dia selesai dan kemudian dia akan keluar dari prosesnya akan mati dan ketika kita kembalikan seperti ini dia akan mengirimkan atau menerima pesan hello dan pesan buy keduanya sini ada hello kana dan sampai jumpa lagi kalau misalkan setelah hello kana kita ingin mengirimkan pesan misalkan misalkan ini juga bisa kita lakukan dia akan dua kali yaitu hello kana, hello adrian dan terakhir by sampai jumpa lagi dan prosesnya mati seperti yang bisa dilihat di sini ada return function by yang adalah ini di baris ke-8 dia muncul setelah halo kana jadi antar proses itu sifatnya concurrent jadi dia mengirimkan pesan dan dia tidak peduli kapan si proses ini berhasil atau selesai mengerjakan tugasnya dia langsung meritan dan kemudian baru muncul atau menerima kembali dua pesan yaitu hello Adrian dan sampai jumpa lagi atau bye itu dia tutorial singkat elixir proses jika teman-teman menyukai Format tutorial video pendek seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman memiliki ide, topik apa yang ingin dibahas berikutnya, tulis juga di kolom komentar. Saya tunggu, bye!